Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, RFH. Kali ini uh, saya ingin berbagi sebuah menu sederhana dengan bermodalkan sepuluh ribu. Bisa dijadikan teman nasi di saat buka sekaligus sahur. Ya, uh, nama menunya Pepes Tahu Topping Telur Asin. Bahannya cukup sederhana. Uh, hanya tujuh atau delapan butir tahu kemudian uh, dua siung bawang putih nah ini yang bawang putih yang sudah saya uh, iris halus kemudian satu butir telur ayam irisan bawang daun kemudian satu telur asin yang nanti sudah uh, dijadikan itu ya topping nah ini irisan Be, apa namanya telur asinnya yang sudah saya bagi-bagi uh, untuk dijadikan topping kemudian bumbu penyedap dan lada untuk menghilangkan uh, amis dari nanti kedua telur ini seperti apa nanti hasil olahan pepes tahu topping telur asin ala-ala Ereva -ala yuk check pertama-tama uh, haluskan tahu ya haluskan tahu saya tumbuk ya saya tumbuk sudah itu masukkan irisan bawang putih Kemudian, apa namanya ini? Bumbu penyedap, kemudian irisan bawang daun. Diulak lagi, cuma agak pelan karena ini nanti e, bawang daunnya hancur ya. Lebih bagus memang bawang daunnya terakhir ya. Cuma agak agar sedikit wangi gitu saya sering langsung mencampurkan ya nah, ini sedikit sudah hancur diratakan diratakan kemudian taburi dengan bumbu lada hitam bumbu pedas ya apa namanya merica langsung aja buka pedas banyak kan biar amisnya berkurang dari telur lalu itu kocok eh, apa ini, telur lalu ini kan campurkan paling nanti eh, kalau sudah jadi hanya eh, dapat 6 atau 5 mangkok Uh, itu ya, cup ya nah, udah jadi. Oke, okay. kita siapkan cup untuk tempat mengukusnya. Nah, saya masukkan ke sini, udah segini saja ya, cukup lalu kasih toppingnya dengan apa sih yang tadi sudah disiapkan oh ini irisan telur asin nah begini udah oke udah dapat berapa satu nah. Topping lagi ini diusahakan eh, adonan campuran tahu dengan bumbu lainnya, jangan terlalu asin karena nanti apa namanya dari telur asin yang sudah diiris pun nanti keluar asinnya. Nah, ini seperti ini ya, terus sampai nanti habis adonan ini dimasukkan ke dalam topping ini nah sudah selesai mencetak pepes tahunya sekarang saatnya kita kukus ya siapkan dandang yang sudah eh, airnya mendidih gitu ya biar cepat mateng lalu masukkan cetakan tahu kukus telur asin satu persatu ini mengukusnya paling lama 15-20 menitan lah biar benar-benar matang gitu ya udah, tunggu sampai 15 atau 20 menit biar matang sajian menu untuk buka dan sahur cukuplah 10.000 juga ya tadi hanya 5 piece eh, tahu kemudian satu butir telur ayam kemudian satu butir telur asin sepertinya cukup untuk eh, menu buka puasa dan sahur tambahannya untuk buka puasnya boleh tambah sayur ataupun untuk sahurnya juga sama nah ini eh, sedikit berbagi menu buka dan sekaligus sahur hari ini bersama RFA, semoga bermanfaat selamat menjalankan ibadah puasa terima kasih, wassalamualaikum